Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, di sini saya ada Mai Parang Duku Candung Model 10 inci Ya, Ia kepunyaan kawan saya yang telah diubah diubahsuaikan pada video yang lalu Ya, Masih ingat tak kawan-kawan? Saya diberitahu Duku Candung kawan saya ini ya, Menjadi sompek uh, dan bergulung uh, sedikit Ya, kerana terkena batu ya semasa dia membersihkan denai basikal dah hancap ya lalu dan dengan suka dan rela saya syorkan untuk mengasahkan parang kawan saya menjadi tajam ya walaupun dia boleh melakukannya dengan sendiri ya. inilah dia kawan-kawan ya kesan pada mata bilah yang terkelupas sompek ya bergulung ataupun Uh, duku Eh sepatutnya memotong seperti model 12 inci heavy duty yang saya ada ini. Ya, yang telah saya tajamkan ya. Ya, untuk sedikit perbandingan ya pada ukuran antara kedua bilah duku jandong ya model 12 inci heavy duty dan model 10 inci kawan saya uh, yang telah diubah suaikan menjadi 9 inci. Ya, saya akan menggunakan KME sharpening system ya untuk kembalikan ketajaman di pucandong kawan saya. Ya, persediaan untuk mengasah menggunakan sistem asahan KME amatlah mudah ya. Dengan batang pemegang diikat ya pada tapak papan ya dan dimasukkan badan sistem asahan KME padanya. Di sini uh, saya menggunakan batang KMB Convexing Guide Rod, ya untuk mendapatkan asahan cembung, ya pada mata bilah parang. Dan yang paling utama, ya sebatang pen marker untuk mencari sudut mata bilah. Uh, kemudian uh, pemikul batu diikat dengan ketat. Pada batang convexing rod agar sudut cembung menetap dan tidak melonggar ya semasa pengasahan ya langsung ia diselipkan ya pada peleret berbola asahan ya bebatu asahan aa, kemudian disusun ya mengikut urutan ya dari yang kasar kepada yang paling halus ya. Ya, setelah uh, mengikat uh, batu asahan buat penunjuk sudut mata bilah ya parang uh, akan diselitkan pada moncong pengepit asahan ya dengan memusat dan sejajar pada pertengahan mata bilah Lalu dengan menggunakan pena penanda, saya membuat satu garisan pada mata bilah, ya untuk memutuskan sudut cembung yang sesuai. Ya buat parang duku cangkung kawan saya ni ya. Ya dengan penanda merah pada mata bilah, saya akan membuat penyesuaian sudut uh, dengan mengikis penanda pada sudut sudut yang tertentu beginilah kawan-kawan uh, akhirnya dapat saya menetapkan ya sudut 21 darjah ya untuk memotong menetak dan menghiris ya kerana mata bilah parang sudah agak menipis olahan pengasahan uh, akan dijalankan di dalam empat tahap Walaupun pengguna sistem asahan KMI boleh melakukannya dengan berbagai cara, ya asahan bermula dengan batu 300 kersik, ya saya mengasah, ya dengan mengekas beberapa lalu, ya untuk menghilangkan bahagian mata bilah yang terkelupas, ya uh, sambil merasakan gerigis, ya di balik mata bilah. Uh, kemudian uh, parang dibolak balik ya dengan asahan ya untuk menghilangkan bekas gerigi. Ya inilah kawan-kawan tahap pertama olahan pengasahan. Saya meletakkan penyandal di luar batang convexing rod agar batu asahan tidak melebihi batasan mata bilah. Ya dan juga untuk mengelakkan jari saya. Dari teluk ke semasa membuat pengasahan, ya. Setelah kerijis dapat dibersihkan dan mata bila terbentuk, ya batu asahan akan ditukar dari 300 ya kepada 600 kersik. Ya? Dan asahan diulang sekali lagi ya Untuk menimbulkan gerigis Bagi menyempurnakan Pembetukan mata bilah Bagi tahap kedua pengasahan Beginilah olahan asahan ya menggunakan KME sharpening system ya, pada setiap batu asahan ya kita akan membolak-balikkan bila hanya setelah selepas gerigis dikeluarkan ya dan hanya menukar tahap keresek batu asahan setelah setelah gerigis dibersihkan Bagi tahap ketiga pengasahan, ya, batu asahan terakhir yang akan saya gunakan ya, akan ditukar daripada 600 ya, kepada 1,500 kersik ya, yang akan memberikan ketajaman yang dicari. inilah rahsia di balik asahan bilah ya tanpa menimbulkan gerigi pada setiap tingkatan kersik ya parang atau pisau kita tidak akan menjadi tajam ya Setelah kita dapat merasakan mata bilah kembali seperti sedia kalah, ya, tanpa ada sompek atau menggulung, ya, ujian memotong kertas dilakukan ya, untuk memastikan ketajaman bilah. Ya. Malah ujian memotong kertas baik dilakukan bagi setiap tahap. Lihat kawan-kawan, ya, bekas sompit dan bergulung sudah pun hilang dari mata bilah duku candung. Dan sekarang parang sudah kembali seperti sedia kala. Uh, di sini saya menguji memotong kertas ya, dengan parang yang masih melekap pada badan asahan KME. Ya untuk memastikan ketajaman sudah tercapai dengan tidak merubah darjah kedudukan bilah. Ya beginilah cara-cara ya, menguji asahan pada setiap tahap. Yang sebelum akhirnya menggilir mata bilah pada papan kulit. Pada langkah terakhir. Ya, papan kulit digilirkan dengan gerisik kapur yang paling halus ya buat pengilapan dan kemulusan mata bilah. Kemudian mata bilah digilir pada papan kulit berkali-kali ya pada kedua muka mata bilah secukupnya. Dan dengan olahan uh, sebegini, ya segala gerigi yang halus, ya akan terhapus dan mata bilah parang akan menjadi lebih tajam. lihat ya kawan-kawan ya mudahnya uh, olahan pengasahan menggunakan KME sharpening system ya dengan ini duku candung kawan saya ya boleh kembali beraksi dengan mata bilah yang sedia tajam ya untuk memotong ayam persiapan makanan atau kembali menguruskan kelangsungan denai ya dengan itu uh, sekian terima kasih kerana menonton dan mengikuti video ini dan kita jumpa lagi ya pada video-video dan masa-masa yang akan datang